Salam sejahtera semua, apa khabar? Sebenarnya bila kita sebut tentang Google Slides ni, ramai yang ingatkan dia hanyalah tempat untuk simpan slides ataupun tempat untuk kita muat naik slide-slide kita yang kita buat melalui PowerPoint dan keynote semua, semua tu. Sebenarnya, Google Slides didatangkan dengan fungsi presentation yang kita boleh gunakan semasa kita membentangkan sesuatu sama ada secara maya ataupun secara fizikal uh, lah. Contoh, bila saya dah buka slide saya ni, contoh saya nak buat pembentangan sekarang, saya hanya perlu tekan present kat sini. Google Slug didatangkan dengan fungsi yang sangat berguna. Yang pertama sekali ialah fungsi Q&A ni. So, biasanya kalau kita guna aplikasi lain, kita perlu tambah uh, tool-tool lain yang kita selalu guna lah. Contoh, Mentimeter semua tu. Contoh, kalau kita nak tanyakan soalan, kita nak benarkan orang tanyakan soalan, kita hanya aktifkan fungsi Q&A ni, tekan... Uh, Aktifkan on ni, automatic uh, link tu akan dijana di atas tu. Contoh, slide.app ni. So, uh, kita hanya perlu ke link ni. And then, contoh, kalau saya pergi ke link ni. Sebagai penonton, saya boleh tanya soalan ni. Simulasi lah kan. Contoh saja, What do you mean by A? Contoh dia. So, saya ada option untuk ask dengan identiti saya ataupun anonymously. Nah, tanpa nama. Contohlah saya tak nak letak nama. Saya samit. So, uh, siapa-siapa saja yang masuk kata link ni Contoh, anda adalah penonton Anda boleh tengok soalan yang tadi tanya Kalau anda rasa soalan ni sama dengan soalan anda Anda boleh ni. Kalau saya tak setuju, tak setuju lah okay. Kemudian di paparan uh, pembentang pula Kita akan nampaklah soalan tu Nampaklah, tadi apa, contoh penonton atau peserta Sudah uh, pendengar, sudah menanya soalan Kita boleh uh, Nampak soalan dia And then kalau perlu, kita boleh Tunjukkan di slide kita Nampak tak? Ha, ni yang bagus dia tentang Google slide ni So senang kita nak nak tunjukkan soalan ni Selepas tu kita jawablah secara Langsung secara bila kita bentang tu Okey uh, Satu lagi ialah dia datang dengan timer di atas ni So kita boleh agak masa yang kita gunakan Semasa membuat pembentangan Dia juga ada pointer Sama dengan uh, macam laser pointer Okey ada caption kalau kita nak letak caption. Baiklah itu sahaja tentang uh, full secure ni dalam Google Slides. Selamat so, mencuba semoga bermanfaat. Terima kasih